Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tipe hubungan yang lain dari teorinya Sternberg yang Triangle of Love itu ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya sayang tanpa nafsu yang menggebu atau persahabatan gitu. Ini istilahnya aku ambil based on pengalaman aku dan mencoba disesuaikan dengan apa yang kita pahami di Indonesia. Karena kan ini di barat ya, konteksnya. Nah, di sini poin terbesarnya adalah uh, komponennya ada intimacy dan commitment gitu loh. Namanya adalah companionate love. Kayak hubungan yang memang basicnya buat saling nemenin doang gitu loh. Is an intimate but not passionate sort of love. Kamu tuh bawaannya pengen deket tapi nggak sebegitu nafsu. It includes the intimacy or liking component and the commitment component of the triangle. Jadi ada intimacy atau liking ya gitu kan. Atau rasa suka, kedekatan dan rasa suka. Ditambah dengan komitmen komponen dari triangle itu. It is stronger than friendship. Lebih kuat dari friendship karena ada long term komitmen. Tapi ada sedikit atau sama sekali gak nafsu. Makanya aku bilang sahabat gitu. Meskipun kadang memang ada sahabat yang dilabrak juga sih jadi pasangan. But ini minimal banget or gak ada. Nafsunya sama sekali ke orang itu This type of love is often found in marriage Where the patient has died Jadi hubungan ini ada Tapi bisa ditemukan di pernikahan Kalau kayak nafsu menggebu tuh udah habis Jadi udah tinggal pengen saling nemenin doang Tapi untuk apa namanya untuk seseorang yang punya deep, deep affection atau pasangan yang punya deep affection atau strong bond gitu ya. Ini juga bisa dilihat sebagai hubungan teman dekat, sahabat atau keluarga gitu. Jadi pada dasarnya di sini kita bawaannya pengen dekat dan memutuskan untuk terus dekat Namanya companionate love. Gitu. Memutuskan untuk terus dekat dari dua pihak, kamu sama doi. Doi ini bisa siapapun gitu loh. Malah di sini bisa keluarga, bisa pasangan, bisa selingkuhan. Karena ada selingkuhan yang no sexual desire. Jatuhnya cuma kayak sahabat doang gitu. Kebayang nggak sampai sini? Jadi kesimpulannya. Companionate love. Ini intinya, indikator utamanya. Kamu punya intimacy. Or liking gitu ya. Dan komitmen, komitmen. di sini dengan atau dengan sedikit atau tanpa nafsu. kebayang nggak hubungan yang kayak gini? coba. yang aku ketahui sih kalau kayak gini jatuhnya ya sahabatan gitu. Dan balik lagi ya, teorinya, teorinya Standberg ini nggak cuman hubungan cowok cewek, bisa keluarga, bisa cowok-cowok, bisa cewek-cewek, gender neutral. Jadi, kalau misalnya kamu punya hubungan yang kayak gini, or kamu maunya punya hubungan yang kayak gini, it's not a romantic love, ini namanya companionate love menurut Steinberg, dan di sini boleh kok ada sedikit nafsunya. Atau malah sama sekali tanpa nafsu gitu loh Jadi ini nih buat kamu biar nggak salah paham lagi orang ya Coba kamu jelasin hubungan kamu tuh sama dia tuh pengennya kayak gimana Apakah memang pengen hubungannya deket dan nafsu Atau kamu sebenarnya nggak nafsu sama dia cuman pengen deket doang Yang memang kalian punya komitmen untuk sahabatan Nah ini nama hubungannya guys Companionate love Berdasarkan Stanberg trian love triangle Teori ini Oke okay? Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komentar Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya